Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Mat Parjo semuanya. Pagi hari ini Mat mau memetik padi. Mat Parjo tidak sendirian pemirsa, ditemani sama mereka para pejuang pangan yang hebat hebat. Oke sebelum kita melakukan pemetikan padi, adapun alat-alatnya dipersiapkan dulu pemirsa ya. Pasti ini Arit Kemudian Apa ini Lenda Dan tleser pemirsa Ini nanti e, Setelah di read Nanti mau pakai ini ya di Selanjutnya adalah Rokok pemirsa ya ini kalau kita istirahat perlu ini. Kalau yang nggak ngerokok sih nggak masalah. Kemudian korek. Kalau kita mau ngerokok nggak ada koreknya. <tuh> Kemudian ya ini pentingnya biar nggak dehidrasi. Karena nanti hilang siang-siang-siang terik matahari ya nggak bisa. Itu udah pasti Oke kita langsung saja ke TKP ya pemirsa Matparjo Kebetulan musim tanam kali ini banyak penyakitnya pemirsa ya Ada kalanya juga intensitas hujan yang terlalu tinggi, ada yang roboh juga Di musim tanam kali ini tidak sehat pemirsa. Kaca mau tanik kepriwe ya Kang Nano yo, beri mau. Aku ya, Orang kurang bersyukur. Ya, iya. ya menerima bersyukur, apa nana nikmat banget? Jangan ya. Simak nana lah. tuhnya kayak gue tuh tunda menungsa, makanya menungsa pada dua prinsip kayak gue orang Marit kan Ya pemirsa ini berapa beratnya? Kita mencari nafkah pesawat seperti ini pemirsa. Telah selesai, benahi ya, atau mengumpulkan padi yang tadi sudah di air, kumpulkan di sini, pemirsa. rasanya di bawah Mangtoto ini jauh-jauh dari negeri seberang mencari nafkah dengan ceritanya begini pemirsa ya harus rela becek-becekan pokoknya semua rasa lelah lesu-lesu yang enggak diperdulikin mosoh wakit saya hey, kaleng aneh damen tidak narikar rambut nanya ngambil Pemirsa masih di Matparjo ya, karena waktunya istirahat nih. Ada mau ngopi ya, oke? Okay. Saya so mau ngobrol dulu ini sama juragan. Juragan, ini yang punya ini nih, mesinnya. Oke. Okay. Ngopi dulu. Pemirsa yang mau ngopi silahkan sini sini ke sini Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Betul banget pemirsa ya. Ini namanya Bos Cahyono. Bre, Bos, rasane wong nang sawah. Woy, keprimen. panas perih, Gatel Pokoknya ya, rekasa lah. Manis ini barengin jeblok. Nah. Terus, pekoli ya jelas kurang. Betul. Jadi, intinya ya, panenannya pada baik. Kudu, sabar. Sabar tuh, kudu dilakoni ya. Ya, kudu. Iya, Detung etung secara kodan ora ketemu, tapi kan nang pegawai aneh kuwi remani. Betul, ya Jadi, oh, Mbak, oh, dilaku, oh, di syukuri terus dinikmati. Enggak mau harus dilakoni. ini sepatenye Mang Toto nih Ini juga pekerja sang nah. sangat keras. <laughs> Tanpa kena letih ini. Perlu datungi jempol Mang Mang Toto. Pak Anto, halo. Weh, ya, Bro. Ya. Ini Mas Anto atau Pak Anto. Ini juga pekerja gigi. Jadi pemirsa itu ya ya tahu sendiri lah pemirsa ya disaksikan di sawah ini <tuh> pengorbanannya untuk pangan. Nah, jelas untuk pangan Indonesia bukan di mata Indonesia juga di mata dunia. Mudah-mudahan uh, pemerintah memberi perhatian khusus nak bae berarti seorang setahun tok kae banu ya mlungkon nang gone angel lah gone ora maen ampar kandaran marine terpis terus banyune juga ora nang tanduran Pacaran-pacaran Pacaran-pacaran Saatnya memisahkan bulir dari tangkai padi pemirsa menggunakan mesin prontok Ayo dinyalain Pemirsa uh, tadi memanen padi ya. Nungkutonirung temenmu. Oke, okay, terima kasih buat pemirsa Mat, Parjo, semuanya sudah mengikuti video memanen padi. Jangan lupa ya untuk di subscribe, terus di like, bagikan, komennya ya komen komen buat. Mereka Para pejuang pangan Indonesia Oke okay. Baik Saya sebelum pamit mau Apa pesan-pesan Dari Operator para pekerja Operator tracer Oke okay. <laughs> Satu hal Kata-kata buat kalian semua Ya, yep. semua orang punya hati, tapi tidak semua orang hatinya berfungsi. Sip, pertahankan terus para pejuang pangan. Oke, okay, terima kasih sekali lagi pemirsa, Matparjo semuanya, dimanapun seantero Jagat Raya, telah mengikuti Matparjo dalam memanen padi. Toto jose. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah. Bye bye.